akhirnya nih inspirasinya nih ya mas e, Kenapa bisa sampai kayak begini gitu? Bisa diulangi Kenapa bisa sampai segininya? Ini dapat ide dari mana? Ini untuk ide-nya sendiri yang penting dari dari... Itu, dari... Dari Agung setayu pengennya begini Kenapa? Dari Agung Setayu-nya pengennya begini Oh... Mas sudah berapa lama kerja di sini? Saya baru sekitar lima bulan. Oh lima bulan. Kuat kerja di sini. Puas, puas sekali. Oh. Karena kita diuntuk untuk mulai di customer untuk untuk untuk berbuka sama customer untuk mengarahkan. Barangan apa yang ingin tempat customer dan lain-lain sebagainya kok oh, enjoy? Iya, jadi bawaannya enjoy gitu hmm. Maksudnya suka begini? Suka, suka, suka sekali karena Kita banyak sebagai bahawan gitu Membantu customer bisa membutuhkan oh. Bisa dijelasin nggak ini kayak ada apa aja gitu Untuk di mall kami sendiri, itu adanya ada food court, maistar, sama The chicken master, ada rest martin juga, pokoknya yang lengkap um. Oke, kita lihat. ini kira-kira ini masih ada yang belum buka nih ya, yeah. itu bukanya kapan? Untuk 75% yang sendiri, itu tambah 28 Mei 28 Mei? Iya, nanti untuk 28 Mei, 75% tenan buka Nanti disusul kepada tenan-tenan yang lain hmm. Jadi untuk company-nya itu 28 Mei Pas ya Ini ada dental, jadi kalau misalkan ada, ada yang mau ini gigi ya, ya. jadi bisa di langsung dicekit aja gitu. Iyo, di aja. Ada juga pos posnya juga di bawah itu di lantai 1 Oh. Pos yeah. Oke, okay, terima kasih ya. Guys, barusan gue ngeliat ini. Dari jauh gue penasaran ini apaan dong. Dan ternyata ini terbuat dari Terbuat dari apa? Ini terbuat dari kayak batu gitu. Dan ini terbuat dari keropok, Ini udah kreatif namanya. Ini dari batu. Dan ini bisa ayam boba gitu. Bisa keropok. Bisa dibuat keropok. satu halus banget siapa tahu bisa bisa buat ya inilah bahwa ide ini kan banyak tuh Berarti kreatif kan ya kata,